Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hari ini Kita akan pindahkan Bibit adenium Yang telah berumur 3 minggu Ke polybag Dalam proses pemindahan Kita harus sangat berhati-hati Karena Takutnya rusak Pada bongkol bawah Atau akar yang nanti akan menjadi Bongkol Bawah jadi ikuti terus cara pemindahan bibit Adenium bermur tiga minggu ke polybag kali ini. Dan telah kita siapkan juga tanah yang telah kita isi polybag Ini tanah yang telah kita isi, yang unsurnya lebih ringan, yaitu tanah campuran arang sekam. Kita bisa lihat, ini tanahnya yang telah kita isi ke pelibek selanjutnya kita pindah bibit adenium ke polybag kita pindahnya hari ini kita tongkel pakai sendok Ini sendoknya kita tongkel ini agak akarnya tidak rusak jadi terbawa media tanam di kita bikin buat lubang kita tanam agak ke bawah sedikit kira-kira setengah biar nanti kontrol bawahnya besar akan kita akan tanam di batas ini ya nanti mukhlis bawahnya besar kemarin tanam ada setengah kita bagi dua. Kita sudah cukup gede batangnya. Ini, saya berharan, ini kita perhatikan. nih pokoknya, saat kita cabut, jangan eh, rusak akarnya. Ini. Akarnya sangat bagus, nanti akan pembentukan bongkol. Jadi, kita tanam, kita itu, kita perkirakan antara batangnya setengah. Tinggal ke atas, dengan kita tanam ke bawah. yang sudah kita tanam kali ini kita tanam di polybag nanti setelah kira-kira berumur dua bulan kita akan pindahkan nanti ke pot untuk selanjutnya nanti kita akan sambung atau grafting sabar ya Adenium juga adenium yang kita pindahkan dua minggu yang lalu, sudah batangnya sudah besar, nah seperti ini, kita lihat pertumbuhannya sangat bagus. Bongkol bawahnya sudah sangat nampak di sini. Jadi sabar waktu memindahkan adenium yang sangat kita harus perhatikan adalah pada akar. Jangan waktu kita pindahkan ada terjadi kerusakan pada akar, sehingga terjadi nantinya pembusukan. Demikian sabar proses pemindahan bibit adenium kali ini. Ikuti terus channel Rehan. Dan... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.